Sebelum itu kita perlu faham di dalam kita mengucapkan setiap huruf kita perlu faham bahawa sifat ini dia terbagi kepada dua styles. Dalam kita tengah bincangkan tentang nafas. Ada kalinya dalam sifat itu nafas dia boleh keluar dengan clear. Ada kalinya nafas itu tersekat. Nafas yang keluar dengan clear ni contoh bila kita, kita sebut surah kita sebut perkataan af ash ah nafas kita boleh keluar dengan jelas dan cara, salah satu cara untuk kita kita proof perkara tersebut adalah dengan kita letakkan tangan kita jari kita ni di uh, tekak kita okey di, di kerongkong kita ini kita tidak boleh uh, rasakan ada vibration kita tak dapat rasakan vibration di situ itu menunjukkan nafas tersebut keluar dengan jelas kenapa tidak ada vibration kerana di dalam kita ni di di, di dalam tekak kita ni ada vocal cords ada lebih kurang dua benda ni dia bila dia rapat tersekat Uh, senanglah kita understand, bila tidak rapat, angin keluar dengan mudah So, bila kita sebut Ash Ash Kalau anda letakkan jari anda di sini, tidak ada apa-apa vibrate Berbeza dengan letakkan huruf uh, Dha Atau huruf Qa, kita letak aw, aw, aw, Kita akan rasa tertahan Daripada ini, kita akan melihat dua jenis sifat, iaitu sifat Hamas dan juga sifat Jahar Kita pergi kepada yang pertama, sifat Hamas yang kita maksudkan dengan sifat Hamas ini adalah keluarnya nafas kita itu dengan jelas, dengan clear. Uh, di sini akan keluarnya 10 huruf yang kita combine kan, kita akan sebut dalam rangkumkan menjadi fathahu shahsun sakat. Fathah, sah, shin, qaf, sad, sin, kaf dan juga ta. Fathahu shahsun sakat. Maka setiap kali awak sebutkan huruf-huruf ini af, ash. Ah asak semua nafas nafas kita akan keluar kita sebut bunyi ta contohnya at, ada sedikit at, ada bunyi itu nafas yang Terkeluar daripada saluran tengkoruk kita Itu uh, hamas Opposite kepada itu adalah lebihan 18 ataupun 19 huruf mengikut pembahagian kita Adalah yang kita sebut sebagai jahar Jahar ini adalah sifat yang tertahan nafasnya Semasa kita ingin menyebut ba Ba tidak termasuk dalam fahastahu syakhsun sakat Maka ketika menyebut ba, nafas tidak terkeluar Kalau dia terkeluar pun terlampau sedikit Ab, ab, ab, tertutup kita membincangkan tentang ada nafas tak boleh keluar daripada itu. Tak ada. Berbeza dengan Ash. Ak. Ak. Okey. Berbeza dengan itu. Jadi, Ab. Av. Semua itu adalah yang kita sebut sebagai Jahar.